iya mantap jiwa mempesona guys oke okay, jos ya ini udah ada tanda-tanda kehidupan ya realme power BI android udah muncul ya guys ya oke okay, ternyata hanya semudah itu guys untuk kasus HP yang layarnya mati secara tiba-tiba ya namun di diterpon masih normal disentuh masih getar-getar di dan lain sebagainya masih normal seperti umumnya HP masih sehat Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Andi ya guys Kembali lagi di channel kita Global tekno Oke, bareng kali ini aku dapat servisan HP Realme ya guys Ini ada Realme C2 ya Jadi keluhannya dari pemiliknya Itu diantarkan dalam kondisi mati layarnya guys Cuman ketika ditelepon Dia ini berbunyi guys Dan ketika mendapatkan notifikasi atau pengetahuan Dia tetap berbunyi layaknya HP normal gitu Hanya saja layarnya gelap dan saya tanya, hpnya ini nggak jatuh, nggak kena air, dan nggak pecah layarnya. Guys, ini bisa kita sama-sama ya di sini layarnya nggak ada tanda-tanda pecah gitu ya. Ketika kita tombol on-off ini ya kita tekan seperti ini, tidak ada reaksi apapun nih guys. <tuh> kita coba tekan lama ya, kita tekan lama seperti ini. Dia cuman getar-getar aja, dr gitu aja ya guys ya. Oke, sekarang kita coba kita colokkan cas dia getar nih guys Mbak kita fokus ke suaranya dulu ya coba kita fokus ke suaranya dulu ya getar ya dia ya dia getar artinya hp ini mesinnya masih normal ya guys cuman hp ini no display gitu ya gelap ya oke okay. untuk kasus seperti ini ini biasanya kalau tidak layarnya pecah ini tidak jatuh dan terkena air itu gampang sekali nih guys terusnya oke sekarang kita buka dulu ya untuk slot simnya ya slot simnya kita buka dulu <tuh> Oke udah dapet jarumnya guys Kita copot dulu Untuk simenya ya Ini untuk pengalaman yang sudah-sudah nih guys Di kasus realme ya Untuk realme Dan umumnya di hp Semua android ya Ini cukup mudah sekali Ini bahasanya dalam dunia service itu ngepris ya guys Jadi dia tuh perlahan atau capek gitu guys Artinya dia nggak display Namun mesin masih normal ya Oke, sekarang kita buka dulu untuk casing belakangnya nih ya. Jadi ini adalah video lanjutan ya guys, atau video part 2 ya, e, karena pada sebelumnya kita udah pernah service ya untuk video yang untuk kasus seperti ini ya. Kita langsung buka aja nih, guys, bautnya guys, seperti yang kalian lihat untuk segel realme-nya nih masih, masih ada ya, masih utuh ya. Berhubung HP ini sudah lebih dari satu tahun, ini sudah... Habis untuk masa garansinya, guys. <tuh> Jadi, untuk kasus seperti ini, guys, memang kita harus bongkar, ya, bongkar casing belakang dan tutup, atau covernya ini, ya, kita bongkar dulu. <tuh> Tujuan kita biar kita bisa mengakses atau melepaskan daripada fleksibel baterai, ya, dari PCB mesin HP ini. Ya seperti ini Oke jadi sekarang kita langsung saja kita lepas untuk soket baterainya guys Kita buka seperti ini ya Ini saya sudah sangat sering sekali ya untuk kasus-kasus HP baterai tanam HP-HP model sekarang itu mati total ya kasus kasus ngepres seperti ini Layarnya gelap tanpa penyebab gitu ya Jadi tiba-tiba gelap gitu Ditelepon masih bunyi semuanya normal cuman layarnya gelap Ini kita cukup lepaskan aja untuk baterainya ini Kita tunggu beberapa detik kemudian kita pasang lagi guys sampai benar-benar rapet ya ya bunyi terp gitu ya jadi biar terpasang dengan baik ya secara presisi Oke sekarang kita coba nyalakan HP ini apakah benar-benar berhasil ya mantap jiwa mempesona guys Oke okay. jos ya ini udah ada tanda-tanda kehidupan ya realme power BI Android udah muncul ya guys ya oke okay, ternyata hanya semudah itu guys untuk kasus hp yang layarnya mati secara tiba-tiba ya namun diterpon masih normal disentuh masih getar-getar di dan lain sebagainya masih normal seperti umumnya hp masih sehat namun layarnya gelap dan begitulah tadi caranya guys jangan buru-buru diganti lcd apalagi di flash ya guys kita lakukan trik sederhana ini dulu guys Jadi kalau memang cara ini tidak berhasil Kemudian kita lanjutkan kita lari ke perangkat yang lebih dalam ya Bisa ke softwarenya atau ke mesinnya Oke di sini ada tulisannya passwordnya ya 99 sampai habis untuk passwordnya Kita coba masukkan guys apakah benar-benar nyala hafinya Iya mantap jadi untuk kasus HP seperti ini nih guys ini pengalaman yang sudah-sudah ya guys ini artinya HP ini lelah ya HP ini kecapean jadi HP ini secara otomatis dia akan memadamkan layarnya secara otomatis gitu ya dipadamkan dengan sendirinya gitu oke, kita lihat spesifikasinya untuk HP ini <tuh> ya bener ya ini artinya Realme C2 nih guys oke mantap jiwa mempesona. Sekarang tugas kita kita pasang untuk casing belakang ya guys. Karena kan habis sudah nyala, udah normal. Sekarang kita pasang untuk casing belakangnya, biar seperti semula ya guys. <tuh> Oke okay guys, jadi sudah terpasang dengan normal semua ya Untuk boardnya sudah terpasang dengan baik Sekarang kita pasang lagi Kita kembalikan untuk tutup belakangnya Ini ada tulisan angkanya adalah kode HP ini ya guys Dari pemiliknya Dan ini memang untuk awalnya Ada kendala ya guys Atau gejala yang kata pemiliknya tuh Memorinya penuh gitu guys Jadi artinya di sini dia minta untuk Mengurangi atau daripada Program-program yang disini yang ada ya Jadi agar memorinya agak Longgar gitu guys sedikit agak ngelek kata pemiliknya jadi dia minta untuk dibersihkan gitu oke kita pasang kembali oke mantap jiwa memesona oke guys, jadi demikianlah tutorial cara mengatasi hp realme ya yang layarnya padam dan mesinnya masih normal. Oke, okay. salam mantap, ciuman bersama.